Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu mengelompokkan benda dalam nilai pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4. Selamat menikmati ya. Nah, materi ini adalah materi kelas 2 yang ada di tema 7. Di semester 2 Di tahun Di kurikulum 2013 Semoga Materi ini bisa bermanfaat Untuk kita semua Selamat belajar Dan selamat menikmati nah, Ayo Ayo kita ingat ini kembali pecahan 1/2 adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Contohnya, satu buah alpukat dibagi menjadi 2, maka masing-masing bagiannya bernilai 1/2 bagian. Pecahan 1/3 adalah 1 dari 3 bagian yang sama besar. Kita lihat contoh gambarnya. Satu kue dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar Maka masing-masing bagian ini Bernilai satu per tiga Satu per tiga, Dan satu per tiga bagian Pecahan satu per empat adalah Satu dari empat bagian yang sama besar Kita lihat contohnya Ada satu roti Yang dibagi menjadi empat bagian maka masing-masing bagian ini bernilai satu per 4 bagian Perhatikan contoh berikut Kita lihat gambarnya Ada tiga bola di sini Ada bola berwarna kuning, orange, dan pink Bola berwarna kuning dapat dinyatakan dalam pecahan Ada berapa bola berwarna kuningnya? Satu ada berapa jumlah seluruhnya? Jumlah seluruhnya ada tiga bola satu dua tiga. Maka nilai pecahannya adalah satu per tiga. Kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada gambar sedotan. Ada berwarna pink, biru, ungu dan hijau. Pertanyaannya, sedotan berwarna biru dapat dinyatakan dalam pecahan. Sedotan berwarna biru. Ada satu buah Kemudian ada berapa tadi semua sedotannya? Satu, dua, tiga, empat Maka keseluruhannya itu ada empat Jadi nilai pecahannya adalah satu per empat Selanjutnya ada empat permen Dibagi kepada dua orang anak Untuk ini, untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki ada empat permennya Satu, dua, tiga, dan empat Jadi permen ini kita bagikan kepada dua orang anak Banyak permen yang didapatkan satu anak dapat dinyatakan dengan pecahan Lihat Empat permen ini kita bagi menjadi dua kelompok kan? Kelompok pertama dan kelompok kedua Kemudian Satu kelompok ini Maka bernilai berapa? Satu per dua Bagian nah, Satu per Satu Dua Maka pecahannya adalah satu per dua nah, Setengah bagian Dari empat permen tersebut adalah Dua permen Jadi setiap bagian ini Bernilai setengah Yang ini juga bernilai setengah maka setengah atau satu per dua bagian dari empat permen tersebut adalah dua buah permen. Ini dia, satu, dua. Ada gambar jeruk di sini? Kita lihat. Kumpulan buah jeruk tersebut ada berapa buah? Kita hitung, satu, dua, tiga, empat, 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 jeruk. Kurim bagi kumpulan buah jeruk tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara mengelompokkan. Masing-masing bagian menyatakan pecahan. Jadi, dari 12 bagian 12 jeruk ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. Coba kita kelompokkan ya Menjadi tiga bagian sama banyak Kelompok pertama Kelompok kedua Dan kelompok ketiga ya, kan ada dua belas Maka masing-masing Pengelompokannya itu Isinya ada berapa jeruk? Ini dia Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga Nah, setiap kelompok ini Maka bernilai berapa? Satu per tiga satu dari tiga kelompok yang sudah dibagi. Kita lihat satu kelompok ini, sepertiga dari kumpulan buah jeruk tersebut adalah berapa buah sepertiganya. Ya, ini tadi kan bernilai satu pertiga, ini satu pertiga, dan ini satu pertiga. Maka dari satu pertiga bagian ini, ada berapa buah jeruk? Ada empat. Ya, seperti itu Kemudian kita lihat Ada kumpulan buah apel Kumpulan buah apel tersebut ada Titik-titik buah Ada berapa buah kumpulan buah apel yang tertera di sini Kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ada delapan buah Kemudian, Denny membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi empat bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah. Ingat ya, dari kumpulan apel tersebut menjadi empat bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah. Maka masing-masing bagian menyatakan pecahan. Nah, di sini ada 8 Kita akan membagikannya menjadi empat bagian yang sama banyak. Lihat, bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagian yang ketiga, bagian yang keempat Tandanya adalah jika bagian benda atau apel ini tadi tidak ada sisa Maka kita sudah membaginya sama banyak Kita lihat ini bagian yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Ada berapa bagian semuanya? Ada empat bagian Maka setiap bagian ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 4 ada satu dari empat bagian yang sama banyak. Selanjutnya, seperempat dari kumpulan buah apel tersebut adalah, ini kan nilainya seperempat, satu perempat, satu perempat, per dan satu perempat bagian. Maka satu perempat bagian ini ada berapa buah apel? Satu, dua. Jawabannya adalah dua. Seperempat dari kumpulan buah apel tersebut adalah dua, buah. Ada gambar donat di sini. Kita lihat kumpulan donat yang ada. Siti memiliki 9 donat. Siti memasukkan masing-masing sepertiga -masing bagian donat tersebut ke dalam piring. Ya, kita hitung tadi donat donatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita bagi menjadi 3 sepertiga. Berarti nanti ada tiga bagian terlihat satu dua tiga maka sepertiganya adalah ini kemudian ini bagian yang kedua dan ini bagian yang ketiga ya coba kita hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan jumlahnya 9 pas maka setiap bagian ini bernilai berapa 1 per tiga. Nah, bagian yang ini bernilai berapa? Satu per tiga bagian. Dan bagian yang ini juga bernilai satu per tiga bagian. Jadi, sepertiga bagian dari sembilan donat adalah ada berapa donat? Satu per tiga dari sembilan donat? Satu, dua, tiga. jawabannya adalah tiga donat. Ibrahim memiliki delapan buah jeruk. Ibrahim memindahkan masing-masing seperempat -masing bagian jeruk ke dalam kantong. ya Ibrahim memiliki 8 buah jeruk. Kemudian Ibrahim memindahkan masing-masing seperempat -masing bagian ke dalam kantong. Kita hitung jeruknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bagi menjadi seperempat bagian, artinya kita bagi menjadi empat bagian yang sama banyak. Satu, dua, tiga, empat. Nah, sudah menjadi empat bagian yang sama banyak kan? Apakah ada sisanya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tidak bersisa, berarti sudah terbagi menjadi bagian yang sama banyak. Kemudian, berapakah nilai dari masing-masing bagian? Nilainya adalah 1/4. Bernilai 1/4 bernilai 1/4. Jadi, 1/4 bagian dari 8 jeruk adalah, kita lihat. 1/4 bagian ini ada berapa jeruk dia? Yang terdapat di sini? 1 2. Nah, jadi 1/4 bagian dari 8 jeruk adalah 2 jeruk. Seperti itu. Kamu menemukan hubungan pecahan Dari sekelompok benda Dengan pembagian Coba kita ingat-ingat Tadi dari semua penjelasan itu Apakah ada kaitannya pecahan itu Dengan pembagian Kita buktikan ya Simak jawabannya Kita ilustrasikan Dengan sebuah permen Nah sekelompok permen ini Ada empat buah 1, 2, 3, 4 apakah pertanyaan yang muncul coba setengah bagian dari empat permen adalah setengah bagiannya berarti empat permen ini kita bagi menjadi dua kelompok kita bagi menjadi setengah kita empat ini setengahnya ada berapa ya seperti itu lihat ini kelompok yang pertama kelompok yang kedua Kelompok yang pertama ini setengah baik merupakan setengah bagian dan ini setengah bagian. Nah masing-masing dari setengah bagian ini ada berapa permen? Satu dua. Ini jawabannya. Setengah bagian dari empat permen adalah dua permen. Coba kita kaitkan 4 dibagi dua sang, em, maaf ya 4 dibagi dua hasilnya adalah dua. Kita lihat angka-angka ini. 4 Dibagi dua Hasilnya adalah dua Seperti itu Contoh selanjutnya Kita masih membahas kaitan pecahan dengan pembagian Ada berapa donat di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, belas 13, 14, 15, 16, 17, 18 1 per 3 bagian dari 18 donat adalah nah 18 donat ini kita bagi menjadi 1 per 3 bagian Masing-masing akan kita bagi menjadi kelompok 1 per 3 Kita lihat, ini bagian yang pertama Bagian yang kedua Bagian yang ketiga Nah masing-masing bagian ini sudah bernilai Satu per tiga bagian Kita hitung Dari masing-masing Dari satu per tiga bagian ini Ada berapa donat Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Berarti Ada enam donat Dari sepertiga bagian Yang ada pada donat ini tadi Kumpulan donat ini Bagaimana kaitannya dengan pecahan 18 bagi 3 sama dengan 6 Kita lihat Oh ya, kita lihat tadi Kemudian selanjutnya Jadi, untuk menyelesaikan pecahan Dari sekelompok benda Kita bisa juga menggunakan pembagian nah, Jadi kita harus mengingat-ingat juga Tabel pembagian Atau e, kembali kita menguatkan ingatan kita Tentang pembagian-pembagian sederhana tadi itu kaitannya jadi penyelesaian dari pecahan itu bisa diselesaikan dengan pembagian kita lihat contohnya kita lihat pembahasan soal-soal selanjutnya ini ya tentukan nilai pecahan benda yang diunjuk ada berapa balon kah di sini satu dua tiga empat ada ungu ada kuning ada merah muda dan ada coklat Banyaknya balon berwarna kuning dapat dinyatakan dengan pecahan. Kuning ada berapa? Satu. Berapa jumlah seluruhnya? Empat. Jadi, satu per empat. Gambar kedua. Ada berapa jumlah orang di sini? Ada dua orang. Ada laki-laki dan juga ada perempuan. Banyak anak perempuan dapat dinyatakan dengan pecahan. Berapa jumlah anak perempuan di sini? Satu. Berapa jumlah keseluruhannya? Ada dua. Jadi anak perempuan dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 2 Gambar yang ketiga Ada kucing berwarna brown atau kuning ya Kemudian ada berwarna hitam dan berwarna abu-abu Banyak kucing berwarna abu-abu dapat dinyatakan dengan pecahan Yang abu-abu ada berapa? Satu Jumlahnya ada berapa? 3. Berarti jawabannya 1 per 3 Ya demikianlah pembahasan kita tentang pecahan yang dikelompokkan dari pengelompokan benda Semangat belajar Terus semangat ya Tetap ceria, tetap giat dalam membahas-bahas soal Dan jangan lupa ramaikan channel ini ya dengan klik tombol subscribe, like, and comment Terima kasih sudah menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh